Jemmy, permisi, Jem? Iya, ya Jul, bentar Bentar, sabar apa? Ah. Nah Iya, nih, gue gak sabar, pengen curcur -cur sama iya, lo Iya, sini, sini, masuk, masuk Oke okay. Sama banget ya, gue gak main kesini Iya, eh, tunggu, tunggu, ini rumah suta Lepas oh, sandalnya, iya, enak lupa. aja, lu Gua aja okay, kagak pake sandal. Lu lagi pake sandal. Woi, sukses juga ya bisnis properti kos-kosan. -kos yeah, lu sampai motor di mana-mana. Ikan, gila, gimana sih resepnya? Eh, sorry ya, baju gue lu banget nih ya. Maklum, habis jogging pagi-pagi, biar kurusan. Ah, papa apa-apa. Lu makan tiap hari juga lusuh. Rapinya cuma berceritaan doang, ya kan? <laughs> iya sih, bener. Maklumlah, jaman milenial kan. Yang diposting yang bagus-bagus. Aslinya mah beda sama realita. <laughs> hmm, bener banget. Nggak apa-apa, Gua mah udah biasa sama lu. Iya, eh. Eh, by the way, gimana nih katanya habis dari luar negeri ya? Mana nih oleh-olehnya? Hmm... Aduh maaf banget gua lupa, gue benernya udah beli beneran, cuma ketinggalan di bandara, maaf ya Ah bisa aja lo, masa masih muda begini lo dan mesia ya sih, jangan-jangan lo lupa ya rumah segede gaban gini punya bokap lo Ya enggak lah, eh by the way itu ya, kalau nggak salah lo ada tetangga baru ya kan di rumah lo itu Oh iya bener-bener itu hmm, tuh, gimana? tetangga yang gak seberapa itu kalau dilihat dari mukanya sih o on banget. Bedalah sama kita, beda level, beda derajat. Nah, bisa tuh kayaknya kita manfaatin. Kita ajak aja dia ikut bisnis properti bodong. Nanti gua yang nipu dia. Wah, setuju tuh. Ini bagus banget. Iya Tapi lho. jangan lupa loh, kalau ada hasil bagi-bagi. Gue kayaknya yang ngasih info. Siap. Nanti mah bisa diatur. Yang penting nanti kita shopping. shopping. Permisi, permisi. Ya. Selamat siang. Ya siang. Uh, cari siapa ya, Mbak ya? Eh, saya Jamie. Saya dengar Masnya tetangga baru di sini ya. Oh ya ya ya. Ayo Mbak masuk. Monggo monggo. Jadi gini Mas, saya dengar dari Mas Julian kalau Masnya baru pindahan ke sini, saya datang hmm. buat perkenalan, barangkali kita bisa jadi partner bisnis gitu Mas. Oh, banyak pebisnis. Iya Mas, lumayan lah buat tambahan income. Masnya tertarik mungkin. Emang bisnis apa ya? Menarik kayaknya. Jadi aku ini punya bisnis pembangunan properti di Dubai, hmm. udah progres jadi sistemnya saham gitu. Oh, berarti butuh modal yang besar ya Mbak ya? Gak terlalu kok, Mas. Cuma 100 juta aja udah punya saham di Dubai. Lumayan loh buat investasi masa depan. Iya, iya, iya. Boleh, boleh. Tapi saya pikir-pikir dulu ya, Mbak, ya. Siap, Mas. Nanti kabarin kabar baiknya aja ya, karena saya nggak menerima kabar buruk. Hehehe. Jadi saya duluan ya. Oke deh, hati-hati di jalan ya, Mbak, ya. tunggu kabar baiknya ya, Mas. Rasanya aneh sih, itu orang jelas banget loh penipuannya, tapi kalau aku perhatiin kayaknya dia bukan orang jahat Iya sih, dia kan temannya Julie yang tetangga yang dibeliin itu sih Ada mungkin ada pengaruh buat aneh sama itu Julia Padahal sudah kelihatan dari outfitnya si Jenny ini anak orang berada, orang jujur Gimana ya caranya biar mereka ini gak terlibat masalah lebih gede? Sebenarnya aku gak sejulit dan sejat itu loh guys Itu cuman acting Aku masih sama seperti Julian sayang dulu loh Tapi kalau menurut kalian seru Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ya Dan jangan lupa follow IG kita masing-masing See you guys